saya persiapkan ngaji di sini itu ngaji usul fikih dan nanti kalau usul fikih wis pinter aku berkali-kali berharap sama Allah Ta'ala supaya malaikat pencatat kita rohqib atid itu pakai ilmu usul fikih, jika kita ini orang hebat aku nak malaikat itu pakai usul fikih, nak sampean turu turu barisak turu sampai jam 5 itu buatan ditulis hadha tarokat ta'allum, watarokat tahajud, watarokal witro ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal mitir tapi ditulis nyeten, ada tarokal ma asia <laughs> tapi lah. kok ditulis ya guh, ada tarokal ma asia Dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngerasani yora, umpanjen turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya di sini tidurnya orang alim itu ibadah, karena nak melayu tarung tenan. Sampean kangkang, misalnya, meleknya ke HP mungkin bawaannya ingin melihat gambar yang enggak bener, ingin melihat hal hal yang enggak benar Enak turu kan ya, sudah selesai, gak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, ono dangdutan, kepengen delok, luar. Enak sampean turu, tang itu rus Nah makanya kita berharap, malaikat itu cara berpikir buatan Heda Tarokal tahajudah, tapi Hada Tarokal maaf, siap nah di sini pentingnya ngaji usul fikih usul fikih itu ilmu yang nekuni itu sehingga dalam ilmu usul feqih di kitab lubul usul saya tadi juga menghadiahi sobi kitab al mustasfa karangannya imam Ghazali fi usulil Fibhi, itu ada teori yang mengatakan mubah itu tidak ada wajib ada yang melakukan diganjar yang meninggalkan dosa, haram ada tapi mubah itu tidak ada Alasannya, misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, 10 yang tadi jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab lebih lu selih, karangannya Zakaria alam sore. Ifmamin mubah, hin, ilawah, ya tahak, bihi, tarku, haro, mimma. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampai ben apalan ke 10. Maksudnya ben ngerti lah, nah, sampai gak salah ngundang orang gitu. Hmm. Ismamin <tik> ndak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman meneh sak roh kula Mbahmu bapak ini wis wingi Kiai-kiai Liverpool, kiai pelosok, wah, biasanya nanti jagungan, goclok santri, guyon, semenggi-sembenggi. Karena ketika kita guyon, konco kiai, itu artinya agak guyon, kayak perempuan nakal, tidak guyon di tempat mak, siap. Wih, wuh, setan pusing, buatan pusing, wih. Mestini setan tuh inginnya semua orang asik dengan mak siap. ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi gue sehubungi rokokan, misalnya Kangkang sehubungi rokokan cerita, cocokan melarat gitu. Biasanya Kangkang itu cek cocokan melaratnya. Gitu. Cocokan radi dua, dua karek sepuluh eh, aku malah karek lima ngebu, soalnya cocokan itu Gue ilmu genglotan, gue sapa Alvia, apa lima aku setelong atas, jadi gitu. Tapi ini nanti, kalau malaikat pakai usul pekeh. Itu ngitungnya itu ihtimam bi -amrin muhimin. Ini orang mikir sesuatu yang penting. Dan orang ini taruh kalma asia. Orang ini meninggalkan apa? Oh, ma Maksiat. -ma Sehingga kula piambak, kula piambak pribadi. Iku gak sering delok sinetron sing ora jelas-jelasne. Tapi ku setanu setruk stroke. Pusing. Karena apa? Ngendikane Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Orang-orang alim itu digoda setan begini. Hadzil ardha khalaqahu Allah. Wa jibal khalaqahu Allah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya saya baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul eh, bab istighal. Hadzil jibala khalaqahu Allah wa hadzil ardha khalaqahu Allah. Wa hadhas sama atau hadzil sama khalaqahu Allah wa hadzil fikar khalaqahu Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah. Itu setan memprovokasi, Faman lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal-usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan yang dulu sholat karena belajar filsafat terus tidak sholat. Karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya akan sholat. Nah, kalau sudah begini biasanya perlawanan kiai itu nasi senamangan terus, guess go goreng. Karena setan mau bodoh. Ngudu ben bertanya saman Holakowoha. ternyata wonge golek lombok. Lah kan lombok terus jupuk wae sidik sidik. Jadi dikira dikira setan itu was wasnya masuk. Orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah Allah sendiri asal usulnya gimana? Gue boleh wonge masa. Gue nangis seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelemahin nak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya nah lo biasanya tak tinggal jelok berita singrahi jelas-jelas. Sange jelok mak lampir, pokoknya jelas-jelas. Itu supaya waswas -was itu tidak masuk lagi. Min sharil waswasil, karnas Allah di wasi sufi suturindas menaljin natiwanas. Nah, saya berharap anak-anak Patul Goang ini, pokoknya yang mondok di keluarga Ba Aziz ini, ilmu sulwik itu jadi perlangkat perlawanan terhadap setan. Makanya. Nantikannya Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya tiga. Di antaranya yang terakhir itu Walad Zatun Filye dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya kemangan semongko sak piring kok entek. baik itu ngelakoni barang halal, otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kue ngentek anu semangka nekan jamu. Yaudah dok haram tapi kan camun arah ridho itu salah nampiran bakhil temen ngode itu para ulay. Ya. Akhirnya dalile santri uli maridohu sager kira-kira ridho ya sholeh. Ya. Mulanya cari bahan itu gasab itu yaudah so tapi nak pondok terlalu ketat tuh di dek omedit. Om <laughs> Karena ya itu kan dalile santri kan uli maridohu. Masak sandal di sila kancane itu hukumin apa? Gasab. Jauh kebangetan. Tapi segasap terus, rata tuku sandal, liat kebangetan gitu. Masuknya ini, kue gasap, tapi yo duit sandal, pin satu-satu. Jadi ini gasap duso, sandalnya digasap untuk ganjaran. Jadi kok totalan itu podol lah gitu. Kalau zaman modal, pegawai gelas be ibu, kalis nompo tigo. Es gelas sih hilang nakilang jogolei. Jadi kue nakjuk ngago, ekan kancamu, misalnya duso, kemu tinggung liow ganjaran. Jadi kok sumbut lah. Gitu. Jadi cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa di elmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang di kota itu sering kalau ditaco ikus kiai pegawainya kok guyon kok gejlo kiai ngempet kepengen rawayoh yuk perjuangan. Akhirnya mau batas cok tapi rapatiwani wanita lho ngelio kepengen gelok film gelok film, gelok dangdut, gelok dangdut ustad juga manu manusia, perlawanan ini ya gue, gue Pulau kalau gue semua itu, gue jelokan akhirnya kan lali ujuk-ujuk, gue sesu, dan dutupnya jadi lah itu usul feke jadi usul feke itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu udah ada karena efek positif mubah adalah tarkul haram Nah, sekarang talqul haram itu wajib apa sunat wajib berarti fal mubah wajib lah nak turu ikut mubah berarti turu wajib ayah perkorek ayah ribet apa dah diatur gak ya ribet <tik> nak badingane maksiat loh ya. nak badingane tapi nak diwalik turu itu haram pondok dua jam wajib lah nak turu berarti talqul wajib berarti turu Aram. jadi turunnya kangkang ya imma wajib wakimah haram Ketara berpikir tadi ibu bujone blonjo kok lanang turuh berarti tarkul wajib Paham ya ngwaye dangdutan kok turuh berarti tarkul haram nah saya berharap ilmu sulfakir seperti ini itu akan mengawal kita akan mengawal kita untuk menjadi islam yang ahlul ilmi ini kalau saya emot, cerita agak serius. Bahwa, Zuber, guru, guru guru kita semua. ini akrab, baik tiang nasionalis, termasuk akrab baik Bu Mega, Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya, beliau memberi penjelasan. Indonesia, penting rukun, kumpul uang macam-macam merapopo ya, uang rokan, kumpul macam-macam Bukan menghalalkan masalah. Pakaiannya ndak. Sementeng rukun. Nak rukun itu dosa ane itu gak taruh gak saput di Pokoknya nak rukun itu dosa ane gak sampai kotul mukmin, Tapi nak Indonesia gak rukun dosa ane itu kotul mokmin. Maksudnya kalau Indonesia ada rukun itu dosa ane itu saling bunuh. Nah, tapi nak rukun senajanto rapati ideal teman-teman itu ngono-ngono dok dosa ane. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham tuh sih kalau maksud tuh. Kamu jangan melihat wikiki ayuk wong abangan misalnya seperti itu jangan jangan seperti itu. Semua Kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini dosa doso sampai dosa level atas Misalnya asyirku billah kotal dosa-dosa level atas. Nah caranya tidak ada kotal Mukmin gimana ya kita harus rukun, menerima kemajemukan Indonesia, menerima kebhinakaan, menerima seperti ini tapi beliau-beliau cara melakukan itu santai kayak gak ada apa-apa makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat bahasis berpolitik bangun berpolitik banyak kiai-kiai berpolitik itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safkut dimak dulu nakono -na dalang bujuhnya ayu, ini kurang usah ngerayu ayu aduh tarung, menang untuk bujuh ayu tarung, kalau kalah bujuhnya tipeh Kerajaan juga gitu, towarung, sengkala, bujoni tippek kerajaan ini. Nah sekarang itu kan nggak untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya, kalau untuk sidik sidik kadang-kadang kadang boleh -kadang kadang -kadang sering lah, <SILENCALANYALINI> Tapi yang penting itu udah udah begitu cara merebut itu udah seperti cerita-cerita dulu duel terus kuduono mati. Nah intinya itu ya itu usul vake atau pak ida VK, ya sudah lah apa, urtukibaa akhafut dororan nah kalau kepingin pondok emrikin itu, kaedahnya seperti itu, berarti kalau ada fakta itu, Semua lah semuanya sama adororani urtukibaa akhafuhumah, soalnya dari ulmah fasid mukadamun ala jalbil itu ngelotok aja kok pendak api tes ribet ngaji kok pendak apa, belajar pendak badin apa kalau dikonca ku kurang ajar, kalau ngertes tes di japan ini tulis la ilah ilwah muhammad rasulullah ini nganti guruku nyalah no kafir ya ribet kalau ini nyalah no la ilah ilwah senten berarti kabut aku mah suruh suruh itu sholat piro la ilah ilwah senawa kidul wuduk piro ya la ilah ini kugus sekali gurune nyalah no kafir ya ribet ya atas guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu bacalah itu sebagai mubah sing yalza minhu tarkul haram yang akibat dari itu meninggalkan haram. watarkul tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, sejak karya Al Ansori ketika anak rifi Mubah, Al Mubah min sudah tuh, layu a kubu ala tarkih, sabu ala Mubah dipandang dari itu sebagai Mubah, itu memang nggak ada ganjaran, nggak ada hukuman, dipandang sebagai Mubah. Tapi kalau Mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa har sampaian mondok ngene kan juara mesti pinter. Tapi kan gugoro kewajiban. kalau golek ilmu ya wis golek era ketemu lah sing wajib iku golek. Kulo di didalili santri kula nu ya ribet. mansalah salaka tarikon yaltamisu fihi ilman. Iku Gus agak melebu mergo wis gak golek ilmu sentok entuk, gak sentok tok, ga. tok janji itu sing jek golek-golek. <laughs> Makanya kadang santri mbune suwarga ya dhisik Abekia ini disek santri ini, Merdu santri diakal yaltamisu fihi ilman, Sementara Kiai Yajidu ilman, Ini kurang roh hadise, Sing roh khatise Yal fihi ilman, Sing Yajidu ndak, Berarti santri bekia Kiai niswar ku diset di, Disek santri karena yaltamisu tamisu fihi ilman, Datang sekolah suwonda, Meskipun ini guyon, Tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah sesuatu yang mubah atau itu alat untuk tarkul haram nah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawe Allah Ta'ala ketika ngendikan wamin ayatihi manamukum bilaili kan gak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar bias karena ini tidur yang akibatnya tarokal akulah ini tidur yang bisa meninggalkan semua nama maksiyak dan saat ini terus sama misalnya kuluh wasrobu wong mangane kok ngenteni di kongkon anggur wong enggak kepengen mangan mangane wang akhirnya, gara -gara mangan mangane wong mu'min iku taladzut mubah. akhirnya gara-gara mangan syukur syukurnya Allah subhanahu wa ta'ala. gara-gara mangan iso ruko iso sujud. Berarti hadzal aklu yutaqaw bihi alat taat. Ini makanan untuk supaya orang kuat taat. Sehingga kualitas ulawas ropu bukan lagi al-aklu mubah ndak. Tapi al-aklu alatun lit taat. Paham ya, Atas sekolah suwun niki wonten para masaya. saya ilmu usul itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga nanti kita masuk Naumul Alim, Nova iba, Ibadah, tidurnya orang Alim itu ibadah karena Naumul bimakna tarkil maasi. Karena di sini Naum dengan makna meninggalkan Nova Maasi ya. Oke, Ngoten Mawon niki hujan ke rohmat, ngaji ke rohmat, istirahat ke rohmat. Oke, buki-buki barokah, manfaat. Ngoten Mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, semoga sarang-sarang Muhammad Muhammad <tik> Muhammad wa Alaikumussalam, wa alal bedo, hariha, ya Allah wa min wa min wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa wa Alaikumsalam, ya Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa wa Alaikumsalam, wa wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, wa Alaikumsalam, kabana atina bi hasanah